Jadi kemarin itu saya lihat di di YouTube ya ada penjelasan seorang ustadz katanya ilmu sihir itu berkaitan dengan ilmu perbintangan. Di bagian judulnya itu dibahas pemedah disiplin ilmu sihir. Nah di bagian pertama itu orang yang menganut ilmu sihir itu mempelajari ilmu tentang perbintangan. Katanya kalau misalkan belajar tentang perbintangan maka itu sudah belajar ilmu sihir kalau menurut saya, saya pribadi ya ilmu sihir itu lebih luas lagi dari sekedar ilmu perbintangan tapi memang perbintangan ini e, memang menjadi salah satu yang dipelajari dalam keilmuan sihir e, yang di dibaca sama pak ustaznya itu ya, katanya siapa yang mempelajari ilmu perbintangan maka dia sudah belajar ilmu sihir sudah masuk dalam belajar ilmu sihir Nah tapi, tapi disitu dia bahas lagi yang perbintangan tuh ada dua macam. Yang pertama, eh, yang mempelajari tentang garis edar, menentukan waktu. Misalkan nih kapan Lebaran, kapan gerhana, nah itu nggak apa-apa. Yang kedua, yang masalah dampak, nah katanya yang nggak dibolehkan itu dampak. Padahal sama-sama kan ilmu tentang perbintangan. Tapi saya belum dapat jawaban kenapa itu nggak eh, boleh. Kenapa itu nggak boleh, padahal ya. Itu sesuatu yang umum gitu, hukum, hukum alam sudah, kayak gitu. Itu menurut saya pribadi atau saya salah mendengar atau kurang mendengar penjelasannya karena saya nggak menonton semua waktu itu. Jadi menurut saya pribadi ilmu perbintangan itu memang salah satu yang dipelajari dalam keilmuan sihir. Misalnya kayak gini, kalau oh, nggak lama e, gerhana nih, jadi kita harus siap siap apa gitu. mau ritual atau membersihkan diri kayak gitu. Nah kalau misalkan e, dampaknya ya dampaknya kan dua tadi mengetahui garis edar mengetahui ya waktu sama dampaknya yang udah dipelajarin katanya dampaknya tapi sebenarnya dampak itu entah boleh atau enggak dipelajari itu bahkan tetap terjadi sama diri kita kenapa kayak gini misalnya ya misalnya yang paling gampang aja deh ada bulan ya bulan pada posisi terjauh dari bumi dan pada atau pada saat purnama itu jelas berbeda kondisi air di bumi ya, pada saat purnama itu Air bakalan naik karena gravitasi bulan. Benda langit setiap benda langit itu punya uh, vibrasinya masing-masing, punya frekuensinya masing-masing, punya getarannya masing-masing. Yang mana itu akan mempengaruhi apapun yang, yang ada di dalam bumi ini. Di matahari sendiri lah, matahari sendiri dampaknya. Apa? Matahari itu kan bintang, dampaknya apa? Kalau ada matahari kita jadi hangat. Kita menghadap matahari, wah segar. Hangat itu di tubuh, memberikan energi, memberikan semangat. Menguatkan jiwa, apalagi yang dampak matahari. Itu, ya jelas, matahari itu kan si, si Bintang bintang matahari. di ya, planet, bumi, bintang juga. Venus, Mars, dan lain sebagainya itu semua bintang. Cuma di pelajaran SD aja yang dibedain beda Nah, kayak gitu. Jadi bulan itu, ya kalau sudah dekat dengan bumi, jelas memberikan dampak bagi bumi karena apa karena ada perbedaan gravitasinya ada frekuensinya sendiri benda-benda itu ada vibrasinya sendiri contoh lainnya yang disebutin katanya ada kayak planet-planet Saturnus Venus dan lain sebagainya yang saya tahu tuh ada satu Venus misalnya planet Venus ini lebih ya kalau kita intensikan ke Venus gitu yang setiap pagi kita menghadap Venus gitu kayak kayak mau kita menjalin hubungan sama Venus itu kita tetap terus nah itu bisa jadi kita bisa dapat tampaknya kayak gitu karena kita mengintensikan ke Venus itu tadi Venus ini lebih ke arah cinta ya cinta tapi lebih ke arah yang birahi gitu. yang nafsunya yang lebih kayak gitu jadi dibilang cinta kasih yang frekuensi yang lebih tinggi itu enggak ini yang ya, agak meleceng dikit lah bahasanya cintanya mah yang nafsu kayak gitu nah jadi memang ada yang seperti itu. Terus juga ada uh, pada saat kita lahir tuh kan, pada saat kita lahir, benda-benda langit itu juga kan tersusun, tersusun kan. Gitu kan. ada yang posisinya sini, posisi sini. Dan itu kan membentuk suatu uh, resonansi uh, elektromagnetik benda langit itu bahasanya ya, atau apalah saya nggak paham. Yang jelas uh, kumpulan benda-benda langit pada posisi itu memberikan dampak waktu itu pada saat... Misalnya kita lahir ya posisi bendanya begini begini begini yang itu yang mana uh, frekuensi itu getaran getarnya itu ya, vibrasinya itu terekam di dalam uh, DNA kita pertama kali bisa juga jadi begitu sebenarnya ya mau dibilang kita nggak boleh mempelajari tapi ada dampaknya ya contoh sederhananya ya, matahari kita menatap matahari oh kita jadi sehat yang tadinya kedinginan jadi hangat kita tetap Venus yang tadinya galau tiba-tiba jadi napsuan nanti malahan ya, mungkin seperti itu ya mungkin seperti itu cuma untuk jelasnya nggak saya bahas di sini mungkin ada mungkin ada orang lain yang bisa lebih bahas tentang ini ya gitu. yang saya tahu memang setiap benda langit ya setiap benda langit saya ulangi lagi setiap benda langit itu punya getaran getaran sendiri dan itu berdampak bagi bumi itu sendiri dan orang-orang di dalamnya juga e, berdampak itu kena dampak dari benda-benda langit itu jadi entah mau dibilang gak boleh tapi ya hukum alam ya memang begitu, sudah jadi kita gak bisa menghindar contoh sederhana ini gak usah bintang orang aja, orang kalau lagi uh, orang lagi galau di ujung sana ya hawanya yang dia aura kayak aura-aura gelap kayak gelap-gelap gitu nggak nyaman gitu lah. kita datangin ya kan dia tuh punya getaran sendiri ya orang di ujung sana itu dan kita di sini juga punya getaran sendiri, mana yang lebih kuat getarannya ketika orang getarannya lebih kuat, galau lebih kuat daripada kita ya kita bisa galau kalau kita ada di sana itu kan secara tidak langsung mempengaruhi medan layar layar magnetis yang ada di dalam, yang ada diri di kita ini tergesek medan elektromagnetis layar magnetis yang ada di badan kita ini tergesek sama yang gak galau di sana nah, maka dari itu ya itu contoh sederhana aja lah kita sedang gak berhubung tapi kita dari sini merasa ini galau orangnya itu ya pokoknya marah ya pokoknya sedih ya itu kan layarnya besar banget dari sana mempengaruhi kita yang ada di sini bagaimana dengan benda langit juga sama ini malu hidup kalau benda benda langit kalau dibilang malu mati ya, ya enggak juga mati mati amat kayak gitu loh kalau dibilang benda langit ya setiap benda punya getaran sendiri batu aja bertasbih gunung aja bertasbih oh, ya kan itu aja semoga video ini bermanfaat kalau salah saya mohon maaf oke itu aja semoga bermanfaat salamualaikum semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.